Kita jalan berdua Bergandengan tangan Tapi tak jadian Kita nonton berduaan Juga makan malam Tetap tak jadian Nasib yang menganaskan harus terjadi lagi. Bukan mau susun tapi orang bilang itu fenol. Malam telpon-telponan pagi datang Tetap tak jadian Masya Allah Sudah banyak perhatian Juga kesempatan Tetap tak jadian Tidakkah cukup Yang engkau lihat Pertemanan ini sungguh berat Tidakkah indah kita bersama Tapi tidak di mimpi Saja Taklah cukup yang engkau lihat Pertemanan ini sungguh berat Tidakkah indah bila kita bersama Tapi tidak di saja Pinginnya yang beneran aja Ini nasi yang mengenaskan harus terjadi lagi, bukan mau susah, tapi orang bilang.